Assalamualaikum semua, kali ini mau buat bistik daging sapi Ini ada 1 perut daging sapi Bumbunya ada Miri 20 butir Bawang putih 10 butir Bawang merah 20 butir Bawang boba 1 butir Pala setengah Garam 1 setiap makan Gerica 10 butir Selada 1 ikat Penci setengah kilo Wortel setengah kilo kentang 1 kilo Dan tomat 1 Jangan lupa tambahkan sedikit kecap Yuk lihat video berikut Langkah pertama kita potong buncisnya wortel dan kentangnya kita iris dagingnya kita iris tipis-tipis ya Ini ada tojuh bater bawang merah, kita iris tipis-tipis. bawang bombay kita cincang halus Saatnya kita ulak merica, miri, bawang putih, bawang merah, dan garam. Nah, ini ada satu buah tomat, kita iris tipis-tipis. Sebelumnya ya. dibuang bijinya dulu ya. Setelah bumbu kita ulek halus, masukkan ke dalam dagingnya dan diamkan selama 15 menit. kita terus bawang merah, bawang bombay dan tomat. Berbau harum Kita masukkan dagingnya Kita masukkan air hangat Satu gelas dalam wajan Keretan palat, dan kecap. Akhirnya bistik tercapainya terjadi guys, selamat mencoba Rasanya sangat cantik sekali. Dan menggugah selera makan.